Oke Pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin video ya mungkin hanya sebagai video iseng doang gitu ya bagaimana cara mengganti input keyboard pada laptop atau mungkin pada komputer ya mungkin kalian cuma pengen tol-tololan doang gitu ya ganti ke bahasa Arab atau mungkin bahasa Jepang gitu atau mungkin kalian memang butuh uh, inputnya gitu ya misalnya kanji gitu kanji kana atau mungkin hiragana gitu contohnya kayak gitu dan nah di sini untuk menggantinya gampang banget untuk default uh, Windows itu biasanya kalian menggunakan eng gitu untuk ennynya ya untuk tulisan yang di sebelah uh, jam atau tanggal tapi di sini bukan avatar gitu ya jadi eng ini adalah English gitu untuk inputnya dan kalian cukup tinggal klik aja dan di sini kalian cukup tinggal klik aja untuk yang language preference dan di sini saya menggunakan Windows 10 ya jadi mungkin kalau kalian pakai Windows mungkin Windows 7 atau Windows 8 nggak tahu ya saya di sini pakai Windows 10 dan disini sini kalian cukup tinggal klik aja untuk yang language preference gitu nah di sini kalian cukup tinggal klik aja untuk yang add language atau mungkin tambahin bahasa gitu misalnya bahasanya bahasa Mandarin atau mungkin Arab atau mungkin bahasa Jepang ya pokoknya bahasa yang kalian mau aja ya misalnya di sini kita akan Chinese Chinese-nya ada yang tradisional dan ada yang simplified untuk ini dibacanya Pin In kalau nggak sini Pin In atau Pin ini dibacanya Pin In ya kalau nggak salah ini adalah jonggo uh, gitu atau mungkin uh, bahasa Cina ya. Yeah yeah. kalau Zhongguo itu orang Cina kalau kalau itu orang Cina Jongwen bahasa Cina ya yeah. kalau nggak salah sih cuman saya bahasa Cina saya masih payah gitu ya pokoknya kalian bisa pilih aja atau mungkin bahasa Arab gitu uh, Arabic uh, di sini kalian bisa pilih aja uh, untuk inputnya tapi kayaknya sih beda ya untuk inputnya yang ini ada yang Egypt atau mungkin yang Mesir Mesir ya kalau nggak salah. Jadi ini ada beberapa untuk negaranya gitu kan misalnya Libya, uh, Lebanon, uh, Maroko dan sebagainya. Pokoknya kalian pilih aja sama yang kalian pengen dan yang memang kalian butuhin, sesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Misalnya di sini saya ingin ganti ke Libya. Kita akan next gitu kan. Uh, install language pack di sini untuk basic typingnya nya adalah 17 MB, untuk yang ininya untuk yang karakter recognition 1 MB dan super mental fonts. Nggak hmm. tahu juga sih ini untuk ininya apa? Untuk perubahannya tapi Uh, kita akan cek aja untuk yang install uh, language pack gitu dan kalau misalnya kalian pengen langsung untuk mengubah bahasa yang kalian pilih misalnya ini bahasa apa tadi ini bahasa arabic apa nih uh, saya lupa sih pokoknya ini kalian uh, kalau misalnya mau langsung dijadiin bahasa Windows kalian kalian tinggal ceklis aja untuk yang ini tapi karena saya nggak akan jadi saya akan install language pack aja gitu di sini kita akan menginstall oke okay, jadi setelah mendownload Gak ada proses sama sekali dan sudah terinstall gitu. Oke jadi setelah terinstall di sini saya akan coba saja saya ingin mengganti bahasa uh, keyboardnya atau mungkin inputannya dari English ke Arabic dalam kurung Libya ya. Jadi di sini Arabic one o one apa nih maksudnya one o one? biasanya tutorial ya kan? Keifahal uh, keifahal ini ini keifahal bukan sih tulisannya keifahal keifahal luka memang tidak cocok nggak ada gitu <laughs> memang nggak nggak cocok gitu uh, saya kayaknya yang nggak tahu juga sih tulisannya uh, cuman kalau untuk Jepang gitu saya uh, lumayan tahu gitu untuk ininya untuk tulisannya uh, lebih mudah dibaca ikkah ups salah uh, di sini untuk kalau nah kalau di sini kalau kalian pakai bahasa Jepang di sini untuk uh, keyboardnya kalian pastiin jangan a tapi a-nya ini adalah A karena ya atau mungkin akhirnya gitu di sini misalnya ikutkah Kok ganti lagi sih? <laughs> Di sini ini gantimu lu. Ikekah? Ah, contohnya kayak gitu. Uh, Ikekah? Kalo nggak salah itu ya dibacanya ya. Kalo nggak salah sih. Jadi u-nya tuh nggak dibaca. Cuman nggak tahu sih apakah bisa atau nggak sih. Ya uh, ada untuk hasilnya uh, muncul juga ya. Dan ini uh, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan Thanks for coaching. Bye bye.